breaker dan supilan disukan Mana Pak Rid? Ya. Oke. cukup. Assalamualaikum Semangatnya semangat-semangat. Ya, semangat. semangat. Ya, semangat. Yop. Yop. Pak, Pak Surya kedap. Nah, tadi Kak Komori ambil hatrik, Pak. Buka kesempatan dan sim pemain cadangan untuk Karmin. ambil asa kb Tapi ulah dina pertandingan anu penting ieu ya, tuh Pak. Ieu teh semifinal. Naon onjoina sipati Abdi, Pak? Skill, tenaga, improvisasi. Nandei, Pak. Pan salami ige Abdi way ya, tuh anu sok dipasang teh. Oh, ya Wayahna Karmin mana jadi cadangan Ella? eta bagian tina strategi. Sertifikat web pelatih nasional, ayak kuan tuaras. Gua di Sogoku, lawannya atau aku sih anak geden. Ngomong sekali di kelas gitu udah dicoret setina tim. daripada Karmin melewati satu bola tengah menyisir lapangan oh baik sekali Dribbling yang sangat cantik Yamic diperlihatkannya kita lihat berhasil mengelabui center back dari green Team kembali merangkak saja dia jatuh bertahan melawan tendangan dilepaskannya dan goal, goal, goal, goal. حيا على الصلاة Eh, uh, Mas. Amro, Mas. Siap ya. aja, Mas. Buru-buru, Mas. Mau, Mas? Eh, siap. <tuk> Uh, Ngon lựa lựa Ngomong sekali di kelas gitu, dari coret saya. Nanti, tidak apa-apa, saya Masih keneh, selamat. E a